Oke kita langsung lanjut ke presiden yang kedua. <Sukur> Oke lanjut ke presiden yang ketiga guys. <Sukur> Oke okay, lanjut ke preset yang keempat guys. Oke okay, lanjut ke preset yang kelima. Oke okay, guys, lanjut ke preset yang keenam. 6 Lanjut ke preset yang ke-7. Oke, lanjut ke preset yang ke-8. Oke okay, lanjut ke preset yang ke 9 Pacar baru bukannya diseriusin malah dipakai buat manas-manasin Mau heran, tapi ini mantan Oke okay, lanjut ke presiden yang ke -10 guys. Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-11 Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-12 ya Oke, okay, lanjut ke preset yang ke-13. Oke, okay, lanjut ke preset yang ke-13, eh, ke-14. Oke, okay, lanjut ke preset yang kelima belas. Lanjut ke periode yang ke-16. <Suluh> Oke, lanjut ke episode yang ke-17 ya. Oke, okay, lanjut ke episode yang ke-18. Oke okay, lanjut ke preset yang ke belas Oke okay, lanjut ke preset yang ke-20 ya guys Oke, lanjut ke versi yang ke-21. <SILENCIO> Oke, lanjut ke versi yang ke-22 ya. Akbar <SILENCIO> Dalai. Oke, okay, lanjut ke preset yang ke-13, ya. Eh, ke-13, 23 maksudnya. <tuh> lanjut ke presiden yang ke-24. Oke, okay, lanjut ke presiden yang ke-25, guys. Oke okay guys mungkin segitu aja presetnya semoga kalian suka dan jika kalian suka kalian bisa share videonya ke teman-teman kalian dan oke okay, mungkin segitu aja dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.